Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami dari Geraha Yatim yayasan Yasin Arpanrobani sudah melakukan penyaluran beasiswa yatim ke SMP 5, semoga baroka kedepannya anak-anak eh, tersebut bisa mempertahankan prestasinya dan kedepannya kami juga bisa menambah daripada kuota anak yang berprestasi tersebut. Terima kasih para donatur. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah balasan kebaikan yang banyak. Jazakumullah ahsanar jaza. Semoga Allah membalaskan sebaik-baik balasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyaluran program beasiswa yatim dan duafa berprestasi Griha Yatim dan Duafa telah disalurkan oleh 5 anak di SMP Negeri 5 Kota Cirebon. Alhamdulillah, program ini diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah dan Perwakilan Guru Kelas SMP Negeri 5 Kota Cirebon. Semoga dengan diberikannya bantuan dana untuk program beasiswa ini dapat menambah semangat mereka untuk belajar dan meraih prestasi di sekolahnya.